atau mesin yang ada pada sepeda motor, adalah untuk mengubah energi yang terkandung dalam bahan bakar menjadi tenaga, di mana, semua sepeda motor menggunakan sistem pembakaran di dalam silinder, yang artinya, bahan bakar terjadi dalam silinder. Di sini, saya akan mengajak semua sahabat bengkel 27, untuk mengenal jenis mesin, yang ada pada sepeda motor, serta kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya. Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. 1. Mesin 1 silinder Jenis mesin ini, sangat terkenal di masyarakat, yang juga terdiri dari silinder tegak, tidur, dan kemiringan 45 derajat. Semuanya itu biasa digunakan pada motor dengan kapasitas mesin kecil. Mesin tersebut memiliki kelebihan yaitu, terdiri dari torsi besar, tidak berat, minimum maintenance, getaran minimum di putaran bawah kekurangannya suaranya biasa-biasa saja sangat tergantung pada posisi silinder kecepatannya kurang dua mesin dua silinder segaris atau inline twin mesin ini terdiri dari single silinder dengan hasil suara yang berbeda bagi mereka yang ingin tampil beda pada kendaraan roda 2 biasanya mesin jenis ini dipakai pada motor Kawasaki Ninja 250 Yamaha r25 sebi 250 RR dan BMW F800 GS tetapi mesin motor ini juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangannya kelebihannya yaitu powernya yang cukup baik maintenance rendah torsi dan getarannya merata di putaran bawah tengah dan atas kekurangannya walaupun menghasilkan suara yang khas tetapi tidak memiliki karakter 3 mesin tiga silinder segaris atau triple inline ini adalah mesin silinder yang memaksimalkan torsi dan tenaga apabila mesin dua silinder dengan model V atau L maka mesin inline 4 mengandalkan top and power berbeda dengan mesin silinder tiga ini yang akan menggabungkan keduanya tetapi berdasarkan pemakaiannya mesin ini memiliki beberapa kelebihannya yaitu getarannya halus terdiri dari penggabungan antara dua silinder dan empat silinder dan kekurangannya memiliki suara yang tidak enak didengar tidak berkarakter 4 mesin empat silinder segaris atau inline for pada motor sport mesin ini sangat terkenal dengan suaranya yang termasuk bulat dan merdu walaupun terbilang tidak terlalu menonjol dalam hal torsi tetapi power atau kekuatannya diakui sangat gila namun di samping itu Mesin ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, memiliki suara yang sangat merdu, dan getarannya sangat halus. Kekurangannya, mesin terlalu lemot. Itulah beberapa jenis mesin yang ada pada sepeda motor. Semoga video ini memberi manfaat, bagi semua sahabat bengkel 27. Terima kasih.